Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers bila Lovers dan Leslar Lovers love Dimanapun kalian berada selamat pagi Menjelang siang persahabat. Tentunya kembali lagi di channel youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya Kabar baik dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar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 Comeback, Lesti kejora gelar konser dan rilis karya terbaru yang diproduseri oleh Rizky Bilar. Kita simak bersama di artikel langsung dari Kepala Gendang usai kasus KDRT yang buat heboh netizen muncul ke permukaan pasangan Lesti. Dan Rizky Billar putuskan untuk mengurangi aktivitasnya Dari hingga bingar dunia entertain Setelah beberapa waktu berlalu Kini rumah tangga Lesti dan Rizky Billar sudah tampak kembali harmonis Bahkan keduanya juga sudah kembali disibukan dengan berbagai kegiatan Sebagai public figure. Tak hanya itu, saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan Belum lama ini Lesti ternyata punya sebuah terobosan baru Untuk karirnya di dunia musik tanah air Tak hanya rencana peluncuran karya terbaru, namun Lesti juga berencana akan menggelar sebuah konser. Namun rencana ini masih dalam proses penggodokan serta perencanaan konsep. Untuk sekarang masih dikonsep? Dipikirkan sama label, sama kakak Bilar juga ungkap bunda Lesti belum sama ini. Selain itu, untuk karya terbaru, Lesti menyebut bahwa sang suami, Rizky Bilar, yang mempersiapkan produksinya. Ia mengatakan baik kabar soal konser Atau karya terbaru akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini Itu nyaman banget kalau ada apa-apa Koordinasinya jadi cepat Selain ada di depan layar Kakak Milar supportnya luar biasa Untuk karir aku Itu ujarnya Untuk bersahabat Insya mudah-mudahan Leslar Tentunya selalu berkarya Dengan rumah tangganya kembali harmonis Rukun bahagia dan sakinah awadah warahmat sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk Leslar family Ke Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga Informasi penting banget untuk warga kuno Diingatkan kembali tentunya Untuk semuanya Di bulan Maret ini bakal launching Lagu baru Bunda Lesi dengan judul Insan Biasa Kemarin tanggal 7 persahabat ya sudah ada free save lagu barunya Bunda Lesti Dan tanggal 10 nanti persahabat ada teaser satu musik video Insan Biasa Tanggal 13 nya teaser kedua musik video Insan Biasa Tanggal 15 ini live premiere musik video Insan Biasa Dan untuk tanggal 17 persahabat itu BTS model video Insan Biasa Dan untuk tanggal 21 itu adalah video lirik insan biasa Bismillah persahabat ya Awli dengan kata Bismillah Mudah-mudahan lagu baru Bunda Lesti Ini bisa trending, booming, dan banyak Diminati oleh semua kalangan Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat nih Ini potret Leslar Family yang luar biasa Sungguh bahagia Bunda Lesti kejur aja Tentunya memanjatkan doa Lindungilah kesayanganku ini ya Allah Masya Allah, ini doa baik banget dari Bunda Lesti Dan kita lihat juga Bunda Lesti punya tertidur di sampingnya BBL Masya Allah Ini keluarga yang sangat bahagia Doakan yang terbaik ya untuk Leslar family Kemudian juga selanjutnya persahabat Emang ada aja kelakuan netizen Yang selalu membuat warga Konoha Pastinya malu banget persahabatnya Ngakunya fans Tapi kelakuannya kayak haters banget nih DM panjang kepada Kak Bibo Kak Bibo disangka selingkuhannya Bunda Lesti nih persahabat ya Kita lihat aja langsung ini kalimat yang diposting oleh Kak Bibo Kalau sampai bilang gue selingkuhannya Lesti Berarti otak kalian yang gak benar Busuk, hahaha BTW ini orang kesannya kayak baik banget ngasih tahu Tapi niatnya biar gue nggak deg-degas sama Leslar Katanya tentunya ngobatin kalau kerja sama Leslar Tuh persahabatnya katanya ngebatin kalau kerja sama Leslar, gue disuruh kerja sendiri aja enak katanya, kok perhatian banget sih, memang padahal kita nggak kenal katanya tuh persahabat, padahal nggak kenal, sok-sok baik banget persahabatnya ngasih tahu Kak Bibo suruh kerja sendiri persahabat ya, katanya kalau kerja sama Leslar ngebatin ngakunya fans tapi tentunya kelakuannya haters banget nih persahabat. Kita lihat juga postingan ini pun juga kembali oleh kalian. Fatinnya Leslar, kalimat juga ditulis di unggahan ini. Maaf sebelumnya, kamu yang DM kita-kita yang malu. Saya bisa nggak sih nggak usah sok akrab DM-DM orang-orang yang deket sama Leslar. Leslarnya yang nggak enak sama teman-temannya gara-gara Anda. Nih, persahabatan jadi ini juga informasi juga untuk warga Konoha, himbawan. Jangan sek sekali bersahabat ya, di DM orang-orang terdekatnya Leslar Kita tentunya sebagai fans doakan yang terbaik Kita hanya bisa mensupport dan mendukung yang terbaik buat Leslar Family Mudah-mudahan Leslar kita semuanya selalu dijaga dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian juga bersahabat ya diinformasikan Bakal ada acara return Zaskia Sungkar dan Zazir Ramadan Sao 2023 tanggal 10 Maret juga Ini bakal tentunya Live nih persahabatnya Live Instagramnya Di akun Instagram Zaskia Sungkar 15 Hari Jumat tanggal 10 Maret Persahabat Jam 7 malam Jangan lupa ya untuk warga Konoha Karena Bunda Leksi Kejar juga ini menjadi bagian Di acara ini Semangat terus untuk kita semuanya, dukung penuh yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.